Tanggapan Oppo, tanggapan Lestri, nikah siri. Orang aku udah tahu dari dia nikah, kok. Aku... Udah tahu, aku ikut merahasiakannya. Dian. Aku lebih tahu dari anda tanggapan tanggapan.